Jangan lupa panteng terus like subscribe Fajar Duper Oke coy. Oke Bosku. Salam dariku. Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Duper. Sehat channel Fajar. Halo bosku, sekarang mau melihat obrok-obrok di bulan suci ramadhan yang penuh dengan berkah bosku. Jangan lupa ya, panteng terus yaitu layu subscribe pajar jubair. Oke coy, oke bosku. Come uh. on. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila tayangan ini yaitu tentang obrol-obrol di bulan suci Ramadan kurang meriah, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa pantang terus like, subscribe Fajar Juber Oke Coy. Oke Bosku. Salam dariku. Semoga puasanya lancar selalu mulai satu puasa ini sampai dur nanti lebaran, yaitu Idul Fitri. Salam dariku, wassalam dariku.